Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, uh, Sarhan, kajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan sebuah yang dikenal dengan -hajah yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta uh, penetapan bahwa hidayah dan juga Penyesatan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah muqaddimah beliau menyampaikan Beliau meminta kepada teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini uh, Beliau meminta agar setiap orang yang hadir pada kesempatan kali ini Tidak sibuk dengan HP Letakkan semua HP di dalam kantong masing-masing Kita hanya duduk beberapa saat saja Fokus mendengarkan ilmu Bidinlah itu akan bermanfaat untuk kita Kemudian yang kedua permintaan yang kedua jangan ada yang ngobrol jangan ada yang berbicara sendiri ساعة, mungkin, mungkin Apakah mungkin ya sekitar setengah jam 30 menit tidak ada yang buka HP tidak ada yang berbicara ngobrol sendiri fokus bersama Syekh dan apa yang disampaikan oleh beliau <coughs> صفقنا، جميعاً اتفقتم؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا Hadhan Nabi alaihissalatu Naam. Beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kita dengan sebuah karunia yang sangat luar biasa. Di mana Allah mengutus seorang Rasul yang sangat mulia kepada kita semua. Naam. Ya'kul. Ba'adha'l ulama rahimuhumullah. yasna yasna'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad s.a.w. ketika diutus oleh Allah subhanahu wa taala, di mana beliau bersikap dengan sikap yang sangat mulia. Dengan orang-orang kafir Yaitu dengan akhlak yang baik Sampai-sampai sebagian ulama menuturkan Apabila Nabi Muhammad alaihi wasallam Tidak bersikap Kepada orang-orang kafir Melainkan dengan akhlak yang mulia niscaya akhlak beliau Telah mengarahkan seluruh orang-orang kafir Catatannya jangan mencatat Nah, beliau minta untuk tidak mencatat. Semuanya fokus dengan apa yang beliau sampaikan. Suatu manfaat yang tidak akan terputus. Apa itu? Mungkin saja, ya, dengan bersedekah. Dengan sebotol air untuk orang fakir, atau dengan sepotong roti, atau sedikit nasi, al yani, shurb al al Kira-kira berapa lama waktu yang akan dihabiskan oleh orang yang fakir ketika dia minum air atau makan sepotong roti atau sedikit nasi? mungkin paling tidak kurang lebih sekitar lima menit dia menghabiskan waktunya وينتهي. dan setelah itu selesai dan habis. Kذلك, يقولi, begitu juga, begitu juga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga amalan diantaranya adalah seorang anak yang saleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya lakin al -walad namun yang menjadi pertanyaan seorang anak juga sama akan meninggal dunia yabqa. kalau begitu apa yang tersisa setelah itu al ilmu yang tersisa adalah ilmu yang bermanfaat Itulah yang bermanfaat untuk dirinya al -imam, imamuna, al Imam kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذنجو ك إمام أبو حنيفة رحمه الله أعلى مالك رحمه الله إمام مالك رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله زن إمام أحمد رحمه الله أمة الإسلام إلى يوم هذا ماتوا لكن لم يموتوا في الواقع في الحقيقة أجور تبقى إلى يوم القيامة لماذا؟ لأنهم اختاروا أعلى نفع للناس وهو بث العلم الشرعي dan juga seluruh ulama-ulama Islam. Yeah. Mereka semuanya telah meninggal dunia. Akan tetapi pada hakikatnya umur mereka sangat panjang. di mana pahala terus mengalir kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah menempuh sebuah jalur. Sebuah jalan yang manfaatnya tidak akan terputus. Yaitu menebarkan ilmu syari. Yaqulal imam asyafi'i rahimahullah kata طلب العلم افضل من صلاه النافرة. طلب العلم يقول أفضل من صلاة نعم. Bahwa ilmu, itu pahalanya lebih tinggi dari salat sunnah hal apakah perkataan imam syafi'i itu berarti bahwa seorang penuntut ilmu tidak perlu untuk melaksanakan sholat sunnah, lah, tentunya tidak. Lakin jika tegara nafg qasir aliy, w nafg mutagdi, uqdim al nafg mutagdi, magh harc' ala an ajma' bayn al ithnae. Nampaknya. Akan tetapi dalam suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa menggabungkan antara sebuah manfaat yang terbatas pada dirinya atau manfaat yang bersifat umum kepada seluruh masyarakat, maka dia berusaha untuk mengedepankan manfaat yang lebih besar dengan memiliki semangat tekad dan niat untuk menggabungkan antara keduanya. Athar ala Di sisi yang lain, ya, seorang penuntut ilmu harus terlihat pada dirinya etika dan adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu. الأمiable والرسل عليهم الصلاة والسلام. فرَأَنَبِدًا بَرَ الرسولَ عليهم الصلاة والسلام. لم يورثوا درهما ولا دينارا. ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. lalu apa yang mereka wariskan? mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat. لو يقول لك الآن هنا مليارات توزع عند الباب مثلا. نعم. ماذا تصنع؟ kalau seandainya ada seseorang yang mengumumkan pada saat ini. Di luar sana ada orang yang sedang membagikan miliaran rupiah. Kira-kira kita akan melakukan apa? Ya, kita akan mendapati ya orang saling apa? Saling berebut untuk mendapatkan harta tersebut. Al-an Sekarang di hadapan kita ada sebuah warisan yang sangat berharga. Yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayom apa? Mana yang lebih utama? Antunqiz insan min al-maut min al-jur' atau tunqiz insan min al-maut al-kufur? Ayom apa? Mana yang lebih mulia? Seseorang menyelamatkan saudaranya dari kelaparan ataukah seseorang menyelamatkan saudaranya dari dari kesesatan? Ayo afdal, mana yang lebih utama? Ya. Kita menyelamatkan seseorang agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Qalan 'alaihi salatu wassalam, wallahi la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khirul laka min ya amual, zaman. Coba yankan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah berpesan demi Allah kata beliau jika seandainya ya, kalian mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada satu orang saja niscaya itu lebih utama dan lebih baik serta lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada humrul ni'am yaitu harta yang paling berharga. Idzan labut an nantabih. Kalau begitu kita semua harus fokus annana khuliqna li'ibadati Allah. Bahwa kita semua itu diciptakan oleh Allah Azza wa untuk beribadah kepadanya semata. Dan langkah yang pertama yang harus ditempuh oleh setiap orang dari kita adalah Berusaha untuk mengambil manfaat untuk diri kita Bagaimana caranya? Dengan menuntut ilmu Kemudian setelah itu baru kita perhatikan orang-orang yang terdekat dari kita Terkadang ya terjadi kita berbicara tentang permasalahan dunia. Sebagian lagi berusaha untuk mencari kesenangan dengan gadget. Dia membuka HP-nya di mana sesuatu atau kesibukan dengan gadget itu justru menghabiskan waktu-waktu kita. Lihada la alwasail fi Kenapa kita tidak uh, menjadikan waktu kita ya, menjadi waktu yang uh, produktif dengan memberikan manfaat kepada manusia. Naam. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin salam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an." Yani la tahqira al Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengatakan, "Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan sekecil apapun bentuknya, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihatnya dan memberikan ganjaran terhadap amalan tersebut." Di sisi yang lain, Baginda Nabi Muhammad SAW dahulu juga pernah berpesan mengatakan, La minal marufi "Jangan pernah." Kita meremehkan amalan baik sekecil apapun bentuknya. "Idzan 'alaina an nahris 'ala ma yanfa'na." Maka yang menjadi kewajiban kita adalah bersemangat untuk memberikan manfaat yang kembali kepada diri kita. Anta qabla an tatakallam, qabla an tamshi, qabla an taktub, qabla an taftah al-hatif Hal atau ينفع? ينفع, ينفع, ya. Maka apabila ya, seseorang dari kita ingin berbicara atau ingin berjalan atau ingin membuka HP Coba perhatikan terlebih dahulu Kira-kira perbuatan kita ini akan bermanfaat atau tidak Jika bermanfaat maka kita kerjakan Namun jika sebaliknya tidak bermanfaat maka kita berusaha untuk meninggalkan, jauhkan Hada awalan ini yang pertama, Ini yang harus kita lakukan untuk diri kita. Atsani ist'am billah. Iftaqir ila Allah. Tabarra min hawlik wa min quwatik. La taqul ana qawi wa ana talib 'ilm ana kaza wa kaza. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa jall, Merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlepas diri ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kekuatan ya, dan kemampuan yang kita yang kita miliki Jangan pernah kita membanggakan diri kita Bahwa kita adalah seorang penuntut ilmu Karena kita di mata Allah bukanlah siapa-siapa Kemudian yang ketiga ya, Nasihat yang ketiga Jangan pernah kita bermalas-malasan Merasa lemah la Jangan beralasan bahwa kita tidak mampu ya, Sementara kita berada di posisi ini kibar ulama. Ya, Dan tidak ada ulama-ulama besar di negeri ini Dan mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk belajar وَاشْتَهَدُوا فَتَحَ اللَّهُ سبحانه وتعالى عليه. Karena ada ya, banyak orang di negeri ini yang mereka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan rasa malas dan juga berusaha untuk kuat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan keberkahan untuknya Kul insan Allah subhanahu wa ta'ala ja'allahu syaih atau bab setiap orang ketika di dunianya, ya, dia akan dibukakan atau akan diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah pintu yang bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah Apabila di saat Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Harusnya sikap kita adalah berusaha untuk berpegang teguh, menjaga pintu tersebut hingga kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Misalkan, ya, ada seseorang di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa sangat mudah dijalankan oleh dirinya, maka di sini dia harus berpegang teguh dengan pintu ini. Karena ini adalah salah satu pintu yang Allah bukakan untuk dirinya yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah. Dia harus berpegang teguh, dia jaga baik-baik. <tuh> Ada orang lain yang dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan baginya, ya mengalihkan bahasa dari eh, bahasa Arab, misalkan ke dalam bahasa asing. <tuh> maka dia berusaha untuk menjaga pintu ini hadza fataha Allah alaihi fi ikhrāj al maqāṭiʿ likibār al orang lain ya dibukakan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat potongan-potongan video ya yang isinya adalah nasihat-nasihat dari para ulama-ulama besar maka dia berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik wa hadza fataha Allah alaihi annahu yaktub العلمية, orang lain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi lain, di dia mudah baginya untuk mentranskrip kajian yang berbentuk lisan hingga menjadi tulisan, kemudian dijadikan dalam file PDF dan disebarluaskan. Jika setengah, kalau lebih dari tidak ada <mathala>, apabila seorang hamba mampu untuk menggabungkan banyak pintu yang bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah maka hendaknya dia melakukan dan menggabungkan seluruh amal baik yang dia bisa lakukan baik itu dari sisi puasa menuntut ilmu dan bab-bab kebaikan yang lainnya لا يتكلم يا نعم قل لهم ممنوع Ya, beliau meminta kita fokus, disiplin. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Nah. Ba'adhan nas yakun عندahu bab. Metalan yutarjim. Fetih Allah alaih fitarjimah. Nah. Sebagian orang terkadang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh misalkan menerjemahkan. Fa' yamshi ila siyam. Yateruk babat terjemah wa yamshi ila babat siyam. Ya. Ketika dimudahkan dari sisi pintu dia bisa menerjemahkan. Ya. Dia beralih dari pintu kebaikan ini kepada ibadah puasa. Thumma siam, wa tarak Namun sayangnya pada akhirnya ternyata ya, dia juga tidak melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan juga dia meninggalkan menterjemahkan ilmu. Tidak harus. Ya. Setiap kaum muslimin itu menjadi penuntut ilmu. Ya. Salah satu di antara kita ada yang menjadi penuntut ilmu. Ada yang menjadi penerjemah yang baik. Ada yang menjadi penulis yang handal. Ada yang menjadi uh, yang yang bisa uh, membuat video. Uh, mengatur uh, apa namanya situs situs uh, media Islam kita harus saling uh, saling tolong menolong sebagaimana dahulu Nabi SAW dengan para sahabatnya ankun Umma wahidah. Ya, kita harus berusaha untuk menjadi umat yang satu insan ya, Jangan pernah kita meninggalkan ya, seorang muslim terjatuh ke dalam jurang kesesatan شيرانك, إخوانك, أقرباءك, زملاك, Baik itu tetangga kita, saudara-saudara kita, orang-orang ya, terdekat kita Jangan kita tinggalkan mereka jatuh ke dalam jurang kesesatan Aتباع Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halnya Kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jumlah mereka semakin bertambah atau berkurang? Atna Alaihi Wasallam, Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah mereka semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Ha. Yazidun. Walahada ya kal? ya itu dahulu Abu Sufyan ketika ditanya oleh uh, Heraclius atau Heraclius tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah pengikut beliau semakin bertambah atau semakin berkurang Abu Sufyan mengatakan bahwa pengikut baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam justru semakin bertambah idza kunna la nazid hadza ma'na anana la nasid ala tariqa Naam. apabila jumlah pengikut baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak semakin bertambah itu berarti ya kita berada atau berjalan di atas jalan yang keliru. maka kita harus bisa menjadi sarana yang memperbanyak pengikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum fi kita ya, di tempat ini atau di daerah ini Kita harus memiliki semangat yang besar untuk berdakwah, untuk belajar, n'amal. Untuk beramal nad'u, untuk berdakwah nasbir, bersabar labud an yazid nabi sallallahu alaihi dengan tujuan agar jumlah pengikut baginda nabi Shallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Nas, shagil, an an nas. Sebagian orang sangat disayangkan, dia tidak memiliki kesibukan kecuali mengkafirkan orang. Ini sebetulnya bukan tugas dia Ini sebetulnya tugas seorang hakim Tugas seorang mufti ahli berfatwa. Tugas kita seorang penuntut ilmu adalah memberikan perdamaian Menyebarkan perdamaian dakwah tusamma da'wal Islah al kita itu dinamakan dengan dakwah perbaikan Memperbaiki kondisi masyarakat menjadi lebih baik, kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk menebarkan dakwah tentang Islam. Ya. Niscaya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan lebih dahulu ya, berdakwah untuk menyeru kepada kekeliruan, kebatilan. Entah jika seandainya ada seseorang memiliki saudara suka merokok, Apabila haza ya, orang tadi tidak memulai untuk menasehati, ya, mengingkari uh, sikap saudaranya yang keliru yaitu dengan merokok. Dia akan memulai terlebih dahulu mengajak orang lain untuk menghisap rokok. al-mar'a kan mar'a mar'a al apabila seorang wanita muslimah yang memakai pakaian hijab yang syari ketika berjalan dengan saudarinya yang suka bersolek dan tidak menutup auratnya sementara dia tidak mulai untuk menasehati saudarinya tadi yang suka bersolek niscaya apa temannya yang tadi suka bersolek akan mendakwahkan ya akan menyebarkan uh, akan menyebarkan sebuah subhat bahwa keimanan misalkan hanya ada di dalam hati cukup keimanan itu di hati ya tidak harus menutupi aurat dan seterusnya يقول, ya يقول, ya هي, Allah ya qaddamtu berfirman di antara penyesalan sebagian orang di hari kiamat kelak bahwa Uh, mereka berkata ya seandainya saja aku memberikan uh, sesuatu hal yang bermanfaat untuk hidupku ya. yang dimaksudkan dengan hidup di sini adalah hidup atau kehidupan setelah kematian nah. khair. maka uh, sikap kita dan tugas kita adalah berusaha untuk mencari dan menempuh pintu-pintu kebaikan di mana kita mencari pintu-pintu kebaikan? Fil Apakah di supermarket misalkan? Fil Apakah di apotek? fil kitab sunnah. Kita mencari pintu-pintu perbaikan di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Haris sunnah. Yaitu dengan bersemangat setiap hari menerapkan mempraktekkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. تعلم السنة تعمل biha. Mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Taduo Ilyah. Mendaukan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersabar pada amal. Bahadis Sunnah. Bersabar dalam mengerjakan atau mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertemsek bersunat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kuat-kuatnya. Kita berusaha untuk berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat kuatnya. Wallahi, sana sih hari kiamat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi Allah, kita semuanya akan dipertanggungjawabkan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada amanah? Kita akan ditanya, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan amanah? Nasihah Ummah apakah telah menasehati umatnya? Balak, menyampaikan pesan Rabbnya? dia hadafin ber, bersungguh-sungguh e, dengan serius Terdiri Pak oh ya. ya. jawab? apa jawabannya tadi kita akan ditanya dengan beberapa la, la Maaf syaikh syir, apa kira-kira jawabannya? Naam atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Nah. <laughs> Kalau begitu berdiri sebentar dulu. Aljawab ya. jawabannya iya. Allah amanah. Kita, jawabannya adalah iya. Demi Allah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan amanahnya dengan baik. Yes, al Allah. عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت هل صبرت الله سبحانه وتعالى menanyakan kita tentang agama yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kita telah mempelajarinya mengamalkannya mendakwahkannya dan bersabar di atas semuanya alhum alhamdulillah Tوفّر تسبب كثيرة لطلب العلم للتعلم للدعوة لماذا لا نستغل هذه الوسائل في الدعوة الحق إلى الله سبحانه وتعالى نعم الحمد لله di zaman kita banyak sarana-sarana yang telah dimudahkan ya, bagi seseorang untuk uh, menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah سبحانه وتعالى وعندكم ما شاء الله يعني إمكانيات كبيرة ya, kita memiliki <tuh> فرص uh... فرص kita memiliki kesempatan yang sangat bagus ya, Kalau kita bertanya kepada sebagian orang Kenapa engkau diciptakan? Untuk apa? Apa yang kira-kira akan dia jawab? Dia pasti akan menjawab Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Tapi Anda Mata takhruj minal bayit Ilal amal kalau seandainya kita tanyakan kepada dia. Kapan engkau keluar dari rumah untuk bekerja? Kalkabla al-fajr. Ya. Dia akan menjawab sebelum tiba waktu subuh. As-sa'a rabiha. Jam empat kira-kira. Oma taterjah. Dan kapan akan kembali ke rumah? Kala as al thamina. Th ya. Jam delapan malam. Tusalli. Engkau salat? Kalah-ahyanan. Kadang-kadang. Tusalli fil-waktu. Salat tepat waktu? Ya'kul ahyanan kadang-kadang seperti itu ya, Apakah engkau menyanyiakan sebagian sunnah-sunnah terkait dengan salat dia menjawab iya Apakah ya orang yang seperti ini betul-betul ya menjalankan ibadah sebagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala menciptakan dia dengan hikmah tersebut kita harus berusaha untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan di balik penciptaan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. As Subhanahu wa Ta'ala, ala Na'ala at Taufiq wa Sadad, wallahu 'Alamu sallallahu alaihi wa Muhammad wa Ali wa Sahib wa Salam wa Jazak wa Ma'laaf harim, bidun, tashwih, bidunkalam, Allah dianda husu'alam mungkin n'yarfa, esibah, nujib alaih, laki-lah hadiah tekellam. <hesitation> Nam, kata beliau-beliau tutup dengan sebuah doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufiknya, kemudian kata beliau kalau ada yang bertanya dipersilahkan. tapi jangan sampai ada yang ada yang ribut. Naam, dipersilakan. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa. Arab dengan mengangkat tangan. Naam, Siapa yang punya pertanyaan? Naam. Kalau begitu saya yang bertanya. Naam. Man ada au Ada yang punya pertanyaan? Alkitab. Alkitab. al athna' ad Menulis atau mencatat ketika ada di tengah-tengah kajian. Au idhnafsak 'ala al-hifdh. Kita harus membiasakan diri kita untuk menghafal. Ba'da ad-dars Setelah kajian baru kita mencatat. La'anna mumkin athna' ad-dars kalam ya'ti la tasma'u wa kitab karena mencatat di tengah-tengah kajian terkadang kita luput ya dari sebagian perkataan yang yang disampaikan boleh jadi yang dicatat tidak sempurna dan boleh jadi kita menulis boleh sementara yang lain menulis ada kata tidaknya tidak boleh sementara kita tidak sadar maka dari itu ya Menghafal Itu lebih baik daripada Mencatat Dan nah. umat Nabi Muhammad SAW Dikenal dengan umat yang menghafal Dimana ayat-ayat suci Al-Quran Itu berada di dalam hati-hati mereka La, illa man ada, bun, shay ada pun di zaman kita berbeda, ya. kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berusaha untuk mencatat ilmunya di dalam HP. Ya. ini adalah sebuah permasalahan, kata beliau. Ya. Ya. Dia menggunakan HP. Ia shalat menggunakan HP. Dia khotbah menggunakan HP. Dia ceramah menggunakan HP. احفظ احفظ yeah. Kemudian yeah. dia meminta kepada murid-muridnya untuk menghafal. Harusnya dia sendiri lebih dahulu menghafal. Maka di sini beliau mengajak kita semua untuk membiasakan diri untuk menghafal. Nah, سؤال... Ada yang bertanya. nah Waktu بردري تفضل يا أخي. نعم. السلام و السلام. وسؤال خارج الموضوع. نعم إذا أعرف. نعم. <تصفيق> wa Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang merundukkan badan. Ya Ketika seseorang berjumpa dengan saudaranya, hal yang dia boleh merundukkan badannya, tubuhnya. Kala la. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak boleh. Kan fi ala shara, Menghormati kedua orang tua. Apabila bertentangan dengan syariat, maka apa yang dikedepankan? nas. Apabila kita mengedepankan Ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, uh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seluruhnya ridho kepada anda. Al ya, kita e, bersalaman dengan kedua orang tua kita tanpa harus merundukkan badan. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengatakan, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan jalan yang tidak dia sangka-sangka." في السؤال نعم السلام عليكم نعم الان يبدا سؤال نعم نعم يقول شرحت شكل صيغنا عندنا المسؤوليه بتاع نعم عندنا علم نعم يقول ما عندنا علم ya katanya ya kita tidak memiliki ilmu yang banyak إذا ما kalau begitu kita tidak perlu berdakwah ya manusia apabila kita perhatikan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala itu terbagi menjadi menjadi tiga bagian قسم لا يدعو إلى sebagiannya ada orang-orang yang tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Ada sebagian orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kejahilan. Ada pun yang benar adalah berada di dalam posisi yang tengah, tidak di bagian yang pertama, dan juga tidak di jalan yang kedua. Ilmu yang kita yakin 100% itu yang kita dakwahkan. Contoh, misalkan ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Kemudian dia bertanya kepada Anda, "Ya, Dia bertanya, "Di mana kiblat?" Apakah dia menjawab atau apakah Anda akan menjawab Allah alam? Saya tidak berani berfatwa. Padahal Anda tidak ragu bahwasanya kiblat adalah di arah sini. Kalau Jazakal salat al maghrib ke Melaka. Kalau seandainya Anda ditanya kembali. Salat maghrib kira-kira berapa rakaat? Apakah kita menjawab Allahuakbar? Nah, Karena tidak mungkin. Mata syukfiha Karena kita tidak akan ragu tentang jumlah bilangan setara kaat salat maghrib. Tapi kalau seandainya ya, Anda ditanya. Ya, seseorang berkata kepada istrinya. Kalau seandainya Anda... Dia bertanya kepada istrinya, berkata kepada istrinya, tidak mengerjakan hal ini maka jatuh hukuman talak atas anda. a'lam. Nah, dalam posisi seperti ini atau dalam pertanyaan yang semacam ini, kita menjawab apa? Allahu a'lam. Ketika ada keraguan di mana kita tidak mengetahui meskipun itu 1% saja, maka jangan pernah berani untuk berfatwa. Hadzal qalil ilmu yang sedikit ini harusnya ya kita berfikir bagaimana caranya untuk menambah terus bertambah, bertambah, bertambah sampai Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ya membukakan ilmu untuk kita naam hati telepon. نعم نعم ما في مشكله هو ممكن يجلس ويقبل يدها من دون ينحني هكذا نعم نعم فهمت؟ ما لك نعم يستطيع نعم الحمد لله ما نعم ما لدي سؤال اترجم اولا يا شيخنا نعم ترجم Beliau hafizullah ta'ala bertanya tentang uh, tadi ya, suatu kasus uminya misalkan lebih pendek uh, sementara anaknya lebih tinggi dan ingin mencium uh, tangan, uh, tangan ibunya. Maka uh, kata beliau tidak masalah, tidak menjadi masalah. Kita bisa mencium tangan ibu kita tanpa harus menundukkan badan kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita duduk. Kemudian baru kita salami atau cium tangan ibu kita tanpa harus merundukkan badan. Itu yang solusi yang beliau uh, jelaskan tadi. Yeah. Muslim, yani ja asfal, yeah. sebagian penguasa dari orang-orang kafir atau non-islam yeah, mereka membuat pintu itu uh, pintunya itu sangat rendah dengan tujuan, apabila seorang Muslim memasuki dari pintu tersebut atau masuk dari pintu tersebut, dia mau tidak mau akan merundukkan badannya. Bi Namun, ya, seorang Muslim tadi tidak masuk dengan merundukkan badan, justru dia membalikan, membalikan badannya ke arah yang bersebelangan dari belakang. Ya. Nah, ilmu sampai jam berapa? Ha? Fajar. Naam. Wo fi tawqit 3 sa 3 Subhanallah, salat subuh? Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah? 9 saat, 10 saat, yaman, ya, kita kalau bekerja 9 jam 10 jam Tidak pernah merasa bosan Tidak pernah merasa lelah Ada pun kondisi kita ketika di masjid Tidak bisa bertahan mas, e, 5 menit saja Padahal kita mengumumkan bahwasannya Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah ya, Besok nah. hari libur fajr ya. Kalau begitu kita belajar sampai subuh. Naamal mushkil. Naam, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman min al-ayyam ba'da salat al-fajr wa ila adh-dhuhr, thumma salla ad zuhur wa min adh-dhuhr al-'asr wa min 'asr al-maghrib. Naam, was-sahabah la yamallu min Dahulu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat bersemangat dalam dalam beribadah. Beliau bangun untuk melaksanakan salat ya dari subuh sampai eh, dari sebelum subuh sampai subuh kemudian eh, lanjut lagi sampai zuhur dan seterusnya. Begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan lelah dan bosan dalam beribadah kepada Allah. Fissalah, ya. nah, la Ketika kita masuk. Uh, untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita berusaha untuk menjadikan gadget uh, atau HP kita. ya Apa namanya? Uh, dalam mode pesawat. Naam. Naam. Hadis saat awal? Naam. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tadi kesehatan dan guru? La illa billah. هذا يتكلم هذا, يتكلم هذا, محامي أو هذا محامي معك يعمل tadi yang berbicara menjelaskan statusnya sebagai pengacara. لا واحد يتكلم أو هو الإن نعم. يعني إذا لكن في مصلحة هل في العلم النافع؟ يعني مثل أن يكون لكن ليس يعني درس درس. ولماذا لا يجعل الطب سبيل للدعوة إلى الله؟ Kenapa harus ada pilihan? Kenapa tidak bisa digabungkan? Ya, di mana seseorang menjadikan profesinya di bidang ilmu kesehatan atau menjadi seorang guru dan menggabungkan antara menjalankan profesi yang dia mampui dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa harus memilih? Kenapa tidak bisa digabungkan? Contoh misalkan ada seorang dokter. Ya, Ketika datang seorang yang sakit. Ya, Maka dokter tersebut akan memberikan obat resep obat. Ya. Obatnya ini 100% terjamin. Sahih? Benar? La, Tapi beliau tidak benar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Yaqul asy yang benar, Yang benar atau yang seharusnya seorang dokter mengatakan hendaknya ya, Hendaknya kau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah. Adapun obat adalah hanya sekedar sebab saja. Adapun yang memiliki atau ya, uh, Adapun uh, yang memiliki manfaat dan mazhar, Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan, mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yasna'u dawrat Ada seseorang misalkan membuat pelatihan-pelatihan daurah ilmiah. La la, daurah syaitaniyah. Bukan daurah ilmiah tapi daurah syaitaniyah. Bagaimana? Bagaimana itu terjadi? Anta تستطيع تطير. Haka Naam. Sebagian orang di dalam pelatihan pelatihannya mengatakan bahwa Anda bisa bisa terbab. Bisa sukses. Dia tidak mengatakan itu semua terjadi dengan izin Allah. Nah, nah. Sebetar, في في في ya. nah. Sementara pemateri daurah tadi dia memiliki hutang 2 juta ya. Dia tidak membahas di dalam uh, materinya tersebut Sesuatu yang berkaitan dengan Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhir soal Pertanyaan yang terakhir Jika ada Nah سلام. سلام. يعني إذا رأى صديقه في الواقع تواصلية يضم دعوة السلام وينشر يعني فيديو متعلق قبيش دعوة السلف كذا السلف وكده. ما موقفه؟ مش. الصحيح تجاه صديقي الذي يفعل مثل هذا يعني هذاك يسب. هذاك يعني ينشر مقاطع الذي يضم عن السلف صديقه نعم ما موقفه تجاهه لا بد أننا نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سكبك كده، يجب أن نحاول أن menolong sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam membela membela sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ya. sebagian orang fanatiknya kepada kepada seseorang, kepada seorang lelaki ya. ketika ditanya, engkau bersama kelompok siapa? Wa ya. engkau belajar sama siapa? Wa engkau berada di atas uh, golongan siapa? Allah? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terjaga dari kesalahan, orang yang masum adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. orang orang yang melenceng rata-rata atau hampir semuanya mereka itu mengikuti seseorang yang tidak ma'sum, yang tidak terlepas dari kesalahan, kecuali golongan yang dinamakan dengan firqan najiyah, golongan yang selamat di mana dia atau mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ma'sum. Wal firqan najiyah ليست محصوره بأشخاص ببلد السعوديه misalnya. La, mahsura bi'amal. Ya. Dan fear najiyah atau golongan yang selamat, itu tidak hanya identik dengan beberapa orang saja, atau beberapa negeri saja, akan tetapi identik dengan beramal. Maka di sini kita tidak membela perorangan, kita membela akidah Islam, kita membela akidah Sunnah. Membela Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. wasallam. Dan juga membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, Sunnah Namun yang menjadi catatan di sini, ketika kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara kita harus sesuai dengan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyalahi Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tidak membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdemo misalkan. بالتكسير, الأخر, Atau نعم. dengan memecahkan benda-benda, ya, sebagai contoh misalkan memecahkan HP sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. an al inkar Nabi Maka pengingkaran kita harus sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika seseorang ingin menasehati hendaknya ya nasihat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan dan tujuan dibalik balik nasihat atau pengingkaran tersebut harus ya atau demi adanya perbaikan bukan perusakan tuhawil tad'u Allah subhanahu wa ta'ala hidayah hadiah misalnya Fi ya. ya. Yang harus kita lakukan adalah Berusaha sekuat tenaga Untuk ya, memberi hidayah kepada teman kita Baik itu dengan mendoakannya Memberikan dia hadiah Dan hal-hal baik yang ya. yang semisalnya nah. Gadan insya Allah ta'ala Adars nah. mata uh, Jam berapa ya besok Jam saat thamina Jam delapan ya. Jam delapan setengah sembilan atau jam delapan? Saat thamina wal nus. Dimana teman ya? Nah, di sini. Ghadan insya Allah Ta'ala. Ya'ni tahzul ma'ana saat thamina wal nus. Ya. Tama. Nah, insya Allah. Semua yang hadir di sini. Besok. Uh, mengikuti uh, daurah. Pada jam delapan tiga puluh ya pagi. Lakin. Al-yawm. Nesta'id li daurat ghadan insya Allah. Ya. Maka. Hari ini dijadikan atau kita jadikan sebagai persiapan untuk daurah besok, insya Allah. Download kitab PDF. Ya, yang pertama itu. Nah, yang pertama adalah kita mendownload terlebih dahulu buku Usul Salasa, tinggal landasan utama atau tiga prinsip dasar Islam. Mungkin loh ya, tuh al sharhan datukum. Ane aresel tuh. Aresel. Tama. File ilmam الكتاب, الإعلان, الكتاب, Tadi, uh, kita juga sudah menyampaikan kepada sebagian panitia untuk menyebarkan uh, syarah beliau atau penjelasan beliau terhadap usul selatan. Nanti tinggal di download saja. <tadi>, uh, kita uh, harus bahu membahu, ya tolong menolong, agar uh, daurah besok. Berjalan dengan lancar yaitu mengkaji dan membahas tentang uh, uh, matan yang sangat bermanfaat yaitu usul salasa. Jazakumullah al Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, membalas uh, setiap orang yang uh, telah berpartisipasi terciptanya acara atau terselenggaranya ya kajian-kajian ilmu -kajian ilmiah ini semoga Allah memberikan ganjaran terbaiknya untuk mereka semuanya. Allahumma amin.